menyampaikan materi pelajaran ini. Kemarin kita sudah belajar tentang apa? Yuk. Ya, kita belajar tentang apa? Yang Allahumma barik mana da itu. Mana doa mau makan. Mau makan. Masih ingat? Masih. Masih. Bagaimana doa mau makan? baca apa ini syarat syarat wudhu berarti wudhu itu harus ada syarat syaratnya terus apa lagi rupun, rupun. rupun wudhu pintar pinter kelas 2 sudah bisa membahas rupun, rupun wudhu nah, apa saja nanti akan kita bahas pada slide berikutnya okay, ya? terus ini apa ini sunah, sunah. sunah wudhu Sunah Yau Terus yang terakhir apa ini? Hal yang membatalkan Berarti wudhu itu bisa batal Nah apa saja? Kenapa kuduh kita batal? Nah nanti kita akan membahasnya Jadi materi kali ini Nanti kita akan membahas ini Satu, syaratnya Dua, rumun punya tiga sunah, sunahnya yang terakhir hal hal yang membatalkan. Nah, dibaca hai, hai, Kompetensi Dasar Kompetensi dasar Kompetensi dasar ini yang pertama kaitannya dengan pengetahuan. Pengetahuan hai, kita tahu apa saja hai, hai, dengan pengetahuan. Yang pertama nanti bisa memahami doa sebelum dan sesudah puji doanya kita nanti akan belajar ya atau niat niat nah, doa sesudah puji bagaimana nanti kita akan belajar. Terus yang pertama menyebutkan syarat puji yang kedua menyebutkan rukun yang ketiga menyebutkan sunnah, budu terus yang terakhir yang ketempat menyebutkan harga yang membatalkan Oke, okay. terus kompetensi dasar 4.9 ini keterampilan kita harus terampil nah karena terampil dalam budu maka apa ya, maka ya harus bisa membatalkan budu dan itu dengan tertib yang nah, Hey, terus tujuannya apa? Pak kenapa sih kok kita harus belajar itu? Ya nah, ini ada tujuan. Tujuan eh. tujuan pembelajarannya apa? Pertama nanti kalian ini kan peserta didik ya, siswa kan? Nah, peserta didik siswa. Nah, diharapkan mampu menguraikan makna udu. Arti udu itu apa sih? Jadi nah, kalian harus diperhatikan ketika pak guru menerang. Apa? nanti ada evaluasi yang kedua mampu menganalisis doa dan sesudah berumur apa harus bisa dianalisa oh ternyata mundur itu yang menggunakan ini ada hal yang lain yang namanya bukan hidung, tapi ini namanya beja tapi bisa membersihkan H, ada itu harus bisa kianalis. Bisa. Oh ini namanya misalkan duduk. Kalau yang dengan itu misalkan namanya, misalkan apa? Taya mum. seperti itu harus. Jadi bisa kianalis. Yang ketiga apa ini? Peserta didik mampu menyusun data dari informasi mengenai syarat, rukun, sunnah dan hal-hal yang membatalkan. Akhir tujuannya apa? ini dibaca bareng-bareng, yuk peserta diri mampu mempersentasikan hasil tentang data dan informasi mengenai tata cara ber. Udu. oke, lanjut kita sudah mulai materi ya. kita sudah mulai materi materi, sebelum ini materi pak U mereka ya Pak, budu ingin tanya dulu. Ingin tanya, tanya dulu. Hmm, adakah yang sudah bisa praktek wudhu? Yang sudah bisa melawan udu dengan benar? Ada Pak tidak? Eh siapa? Ya satu, dua, Biasa kan yang Dengan apa? jauh kudu apa dengan air? air di sini, ada gambar apa ini? air kudunya dengan? air benar itu sudah benar kudu dengan menggunakan air siapa yang sudah bisa niat kudu? ayo pak gureng lagi niat untuk bacaan niat kudu satu, Aizat belum bisa niat aduh ya gak ngerti akan kita bahas ya karena memang baru kali ini pak guru menerangkan tentang bu. bu nanti pak guru akan sampaikan niatnya tapi setelah ini nanti adik-adik harus bisa ya niatnya begitu ya oke okay, ya sekarang materinya kita baca dulu bareng-bareng bacanya oke okay? oke okay, yuk jadi satu dari atas dulu harus berduduk-duduk cari air mungkin di pola atau di mungkin tempat punya daftaran air yang kita gunakan untuk terbuka agar sholat kita menjadi nah, oke lanjut baca lagi Dengan berubuh kita bisa menjadi su suci. Suci dari apa? Suci dari hadas kecil. Nah, ayo diulang lagi apa? Suci dari apa? Suci dari. Ayo ulang rayhan. Suci, dari... okay. suci dari. Hadas kecil. Suci dari kecil. Ya. Sampai di sini. Ada yang mau bertanya? Tidak sudah paham? Iya, kalau sudah iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, Yang bukan Islam, ujinya sama tidak? tidak, ya, karena sangat syaratnya harus dipenuhi dulu. Satu Islam, kalau agamanya misalkan kita lihat, ada mungkin agamanya Kristen, ada lagi agama apa? Agama Kristen, Hindu, apalagi Buddha, apalagi, yuk, di Indonesia ada berapa? Ini? Agama itu Islam. Kristen itu sudah protes, Protestan Protestan itu termasuk apa Kristen Tapi ada Ada lagi satu Yaitu Konghub Konghub Juga mereka kalau misalkan bukan Islam Ya maka wujudnya tidak Ayo Maka wujudnya tidak Terus sama juga Dibaca Mu masih, Yang kedua saya tanya, Apa artinya mu Yaitu Ya orang yang sudah dapat membedakan perbuatan benar dan salah. Orangnya sudah bisa membedakan benar, salah. Rehan sudah bisa, sudah tahu benar dan salah. Kalau mencuri itu perbuatan bener apa salah? Salah. Menolong orang yang kesusahan perbuatan bener apa salah? benar Misalkan, eh, apa ya perbuatan yang salah itu dilarang lagi apa lagi? dengan orang tua misalkan kok suka marah-marah, sama orang tua itu termasuk perbuatan bener atau perbuatan yang salah? Berarti syarat yang kedua, adik-adik sudah memenuhi syarat. Ya. berarti wujudnya bagaimana? Sah, apa tidak? Sah, sudah memenuhi. Oke, lanjut nomor 3 Dibaca Tidak memiliki hai, hai, besar hai, besar itu nanti hai, hai, hai, hai, yuk, kaki kakinya. Ini gimana? Nah, kakinya jangan ditaruh di apa namanya Bu? Pur? Kursi. Nah, kemarin kita sudah belajar tentang sifat-sifat terpuji ya, di antaranya tidak harus so, sopan tidak memilihnya ada besar ya. Nah, kalau ada besar harus mandi caranya ya. Terus lanjut, syarat yang keempat Dibaca Menggunakan air suci dan menguncikan Menggunakan air suci dan menguncikan Air itu ternyata banyak ya. Ya Ada air itu yang bisa digunakan untuk mandi ada yang bisa digunakan untuk mie. minum mie. tapi tidak bisa digunakan untuk mandi contohnya apa air yang hanya bisa digunakan untuk minum contohnya apa susu air susu air putih sirup sirup air putih gimana bisa digunakan untuk mandi atau tidak air putih bisa air, air putih ya Berarti air itu, contohnya lagi, air telah? Itu bisa digunakan untuk di kuduh atau tidak? berarti air itu maksudnya banyak airnya suci, bisa dimakai bisa diminum, ya, bisa untuk minum halal, tetapi tidak bisa, tidak bisa digunakan untuk beresu, atau untuk kuduh. Nah, makanya di sini apa? Sarat yang keempat, airnya suci dan menyucikan. Paham ya? Paham. Ya, ya. Sekarang, berarti apa yang bisa menyucikan itu diantaranya air apa saja? Ayo, apa saja? Air, sumur bisa tidak? Bisa. Bisa. Terus air sungai? Bisa. Bisa. Air hujan? Bisa. Kak. Oh, bisa ya? Bisa, terus yes. yes. apa lagi? Air? Yang baju itu bisa nggak digunakan? Bisa. ada rasanya asin, tapi bisa digunakan untuk berbuang, untuk mandi. Apa lagi? Yes. Kalau di Indonesia belum jarang ada, itu tidak ada, keme. Ya? Kalau di Amerika atau mungkin di luar itu ada. Yang biasanya seperti hujan. Tapi warnanya putih. Eh? Apa? Air salju. Bisa digunakan untuk butuh apa tidak? Tidak. Ya bisa ya. Tidak. Ya, air ya. air salju itu bisa. Air salju itu sebenarnya hanya biasa aja. Cuma karena keadaan di beberapa ini jadi harus air salju. Terus air apa lagi? Embun. Embun tahu embun. Dan pagi-pagi di daun-daun kalau kalian melihat itu kok ada airnya ya? Airnya Ya? Aida. Itu namanya air menghubung Itu kalau banyak, kalau misalkan dulu Atau hujan bias kecil Itu juga bisa dipenangkan oh. untuk beresung? Air suci Bisa ya? Air kubung itu bisa Paham ya? Berarti yang bisa dipenangkan untuk bersuci tapi apa saja? Air sumbur terus air sungai terus apa lagi? air laut air bu. hujan air salju air mata air biasanya kan ada ya di sana ya mata air tok blek blek tau ya kan ada airnya itu yang baca di dipasang pralon nanti dialirkan ke rumah kita sendiri-sendiri lah airnya kan jernih itu ya itu bisa nggak digunakan untuk mandi? bisa Kak. Oke, berarti sudah tahu ya mana air yang bisa digunakan untuk mandu, mana air yang tidak bisa digunakan untuk mandu? Air minum, masalah. air minum. Nah, tergantung air minumnya. Kalau air minum akwa itu bisa digunakan untuk mandi atau Iya. Yeah. Bisa, bisa, apa? Iya, bisa atau juga? air aqua itu berarti sama seperti air sumur apa itu? sama seperti air sumur apa air aqua itu yang kemasan itu kan tidak ada rasanya manis atau apa, ada gak? itu berarti tetap bisa digunakan untuk huu oh. karena air itu memang air jernih air jernih hanya hmm. disaring saja itu sebenarnya. Oke okay, ya? Paham sampai sini? Ada pertanyaan? Ya. Lanjut ya? Ya. Oke, okay, lanjut. Rumput. Apa? harus itu yang harus ada yang harus ada ketika kalian wudu. Kalau ditinggalkan wudhunya tidak sah. Misalkan kalian wudu, cipuk cipuk cipuk cipuk. Nah, salah satu rukun yang 6 ini ditinggalkan. Nah, misalkan melakukan seperti ini. mau itu misalkan apa? Nah, ada niatnya, niat ya. Umur-umur ada mencuci terus apa salah satunya kok misalkan dari rukun dari rukun itu ada yang ditinggalkan maka wujunya tidak sah nah apa saja rukun wudu itu nah ini ada enam yang pertama adalah niat wudu nah niat tadi apa ada yang belum paham nanti kita Eh, apa bahas Insya Allah nanti di Aisyat nanti ada ya prakteknya ada kan tadi ada pengetahuan ini pengetahuan dulu nanti setelah dikatakan kita, kita praktek praktekan terus yang kedua membasuh berarti langsung membasuh muka ini ya. membasuh muka berarti termasuk ruh kalau misalkan ini membasuh muka keti tidak dan kita tidak membasuh muka maksudnya bagaimana salah tidak? Tiga. Nah, bisa, bisa, bisa, Terus lanjut yang ketiga, membasuh kedua tangan sampai membasuh kedua tangan sampai sekitar. Ya, tangan kanan dulu, apa tangan kiri dulu? Tangan. Berapa kali? Berapa kali? Tiga, tiga kali, tiga kali. Oke. Okay. Nah, kita ambil air. bedanya ini kan ada membasuh, ya? Ada membasuh yang ketiganya, terus yang keempat apa ini? Merusak kepala. Ya, ini diperhatikan. Ada membasuh ada mengusak, membasuh itu misalkan contoh kali Pak Bu. Kita ambil air, digerak di apa? Eh, di tangan ini, ya perlu. Terus kita alirkan, kita alir ini namanya membasuh atau mungkin dekat dengan keran langsung gak apa-apa. Ya semuanya ini su suci dibersihkan dari langsung boleh ya atau kita menggunakan ini harus nah, ya sampai apa? kamu tangan sampai sih. Oke okay. ini ya ini namanya membasuh Terus lanjut yang keempat yang keempatnya apa? Okay. Memusat Nah, Mengusap itu tidak perlu, misalkan contoh ini Pak. Nah, contoh ini Pak Guru ambil air, ambil air itu Pak Pak Pak. Kata-kata ini membasuk, waktu di seperti ini. Tidak, hanya diusap saja. Misalkan di apa? Tambah air, airnya tidak usah sampai banyak, banyak basah, airnya ditumpahkan, tidak usap. Nah, membasuh sebagian kepala Terus sebelahnya saja tidak bilang sebagian Oke, kita usap seperti ini saja Paham ya? ya paham Oke. Terus lanjut Nomor di nah. lima. Apa ini? Membasuh nah, kaki Sampai Kedua kaki Kaki kanan atau kaki kiri tadi? mana nah, di kanan yang mana ini ya dibasuh mata kaki apa mata kaki mata kaki itu ini nah ini ya kolok ini kolok mata kaki sampai situ pokoknya dibasuh jari-jari kan ada jari-jari kaki jari-jari kakinya selari seperti ini biar mungkin kalau ada kotoran-kotoran apa bisa dipasuhkan di okran uh, misalkan, adik ayo, Hah? adik sini ya biar fokus Di okay. disela dengan jari, oke okay, ya, ini disela-selain, oke okay, biar bersih, sing yang sini apa, tumpak ini dikosok-kosok, ini kosok-kosok, biar bersih, ini selas sampai sini, seperti itu, terus ganti yang ini, sampai berapa kali? Ini termasuk kerukun yang tidak boleh ditinggal. Terus yang terakhir, yang mengerjakan gerakan secara berburuk Misalkan ini kak pasti contoh. Misalkan ada anak adik kalian misalnya masih kecil, wudhunya kok langsung misalkan kaki dulu, baru umur umur, baru misalkan membahas muka, nanti setelah itu telinga, setelah itu tangan, buat tangan. Bulunya sama tidak? Iya. Tidak karena tidak, tidak. urut, tidak run. Tutup, nah runtut atau tertip itu salah satu dari rukun paham sampai sini ya? paham nah, harus runtut harus berurutan kalau tidak berurutan bisa sake ya tidak ya, panas say. ya terus lanjut ada pertanyaan? tadi tidak, tidak. Ya, Sunah. apa ini sunakudu nah tapi oh. ada syaratnya ada rukunnya sekarang sunahnya bu hmm, sudah mulai agak telah capek kita ini terlebih dahulu biar tidak jenuh biar tidak apa yang ngantuk Oke ya, oke, oke. kita nyanyiinnya dulu, wes. Eh. Ayo, ayo nyanyinya gimana? Nah, nada lagunya ini, pot P P A. Tahu lagu pot P P Mari berbudu, okay. Marilah perbudu Perbudu bersama Melakukan sholat Sholat kejamaah Perbudu itu Kesih dan suci Karena membaca basmalah pada permulaan wudhu, bacaan basmalah, oh, tahu basmalah. Eh, apa basmalah? Bagaimana? Hai, eh, itu namanya bacaan basmalah. Eh, Ayo, bareng-bareng, bacaan basmalah. Bagaimana? Nah, tangan sampai sini pergelangan tangan itu. Nah, ini merupakan sunnahnya nah, sebelum itu kita cuci-cuci dulu seperti ini. Oke, lanjut. Ada Nah, ambil. dan membersihkan hidung. membersihkan itu juga sunnah Nah, ini sudah. Nah, hidup, ini sunah, pun. Nah, ini sunah, pun. Terus yang kelima dan penusap per kedua telinga kalau tadi kan cukup digunikan saja tapi kalau misalnya mengusap perpalaan yang rusak di sungai, ya ini menjadi sunah nah sunah itu apa? sunah itu kalau dilakukan pendapat parah kalau ditinggalkan tidak membatalkan sari. tidak menggasak oke, dua, iya, satu sini nah terus sama telinga ini juga sunahnya bu Mm -hmm. Oke. Okay. Lanjut. Setelah itu apa? Mendahulukan anggota tubuh yang kanan daripada yang kiri. Berarti kita wudu dengan tangan kanan dulu. Misalkan apa? kaki kanan dulu itu senan Terus yang ketujuh membaca doa selesai bu. Sudah awal belum selesai wudu, Aisyah? Sudah, Aisyah, sudah. N. Ayo siapa lagi? Adit, apa? Hah? Ada sudah apa? belum? Ayo saya Oh iya. Ada yang tanya, Raya, tadi apa? -apa Sofiti, tadi so. so. so. Terus membersihkan hidung, sunah. Membosam suhu so. kepala so. Membersihkan so. Nah, Oke okay, lanjut selanjutnya yaitu yang membatalkan butuh kalian pasti sudah banyak yang tahu. itu dibatalkan apa saja ya? Apa? Apa? apa? apa? Tidur, tidur, pembuangan kotoran atau kayak, eh, buang air kecil, say, rajin-ajin, ayo rajin-ajin, ayo prayam. Hai Bapak. Buang angin Untuk. Buang angin, tipis, waktu itu juga membantarkanku. Mungkin melihat suka menggaguk itu dia, ya, kupu atau ubur itu juga membantarkanku. Kalau makanya kalau sudah duduk jangan pegang-pegang, pegang yang buat tipis itu juga membantarkan atau yang buat Kepotin pekan-pekan Ya itu pekan-pekan kan, kan, kan, kan Dengan ini Itu bisa membatalkan ya, Paham ya? Oke Lanjut Aha, Sudah masuk Tata cara Berus Beserta Dukanya Nah kita akan lanjutkan Tata cara ini Yang pertama yaitu dengan Niat Niat Ya, udah yakin bagaimana? Nah, harus lihat dulu. Niatnya bagaimana? Karena tiga ribu satu. Terus yang kelima Membasuh muka sebanyak tiga kali Sudah apa rukun? Sudah nah. Rukun Berarti kalau rukun itu Kalau ditinggalkan dunia sama saja Tidak Ini harus dilakukan Rukun itu Harus dilakukan Rukun tidak boleh ditinggalkan Rukun harus dilakukan terus kalau rukun tidak boleh ditinggal, ya nomor 6 apa ini? Selama ini, kedua tangan sampai apa? Sampai situ Ini rukun apa sunat? Rukun. Oke, lanjut. <tuh> Ada apa? Kembali lagi siapa ya, tadi? Jago. Tidak bisa berdua gitu Oke, aja. Mau usap kepala yang keju. Mau usap kepala dengan tangan yang di basa basa ina. Aja mau apa? Mau usap kalo mau basuh. Mau usap. Kalo mau basuh bagaimana? Terus dia. Berarti kalau kepala dia di basuh apa di yang meteran. Oke. Okay. Mau usap kanan dan kiri. Ayo, siapa yang bisa? Coba pernah diper. Begininya. Oh, sini dulu. Oke ya? Oke, okay, ya. okay, lanjut. Membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Jadi sepertinya Pak Guru praktekan sampai sini, oke okay, ya. Ini termasuk rukun apa sunah? Rukun. Rukun. Yang terakhir, berdoa. doa setelah Berdoalah, maksudnya. apa maksudnya. berdoanya Yang berdoalah, itu berdoalah. atau urut ya berarti dari awal sampai akhir sore, mencuci mencuci itu itu harus runtut harus berdoalah. oke berdoalah, yang berdoalah. Yang berdoalah, yang bareng-bareng, bisa gak? Ini ya. a yeah. hal-hal Berapa nah, kumpul ya? 5 Nah sama, ini Pak Guru sudah menyanyakan LKPD-nya Ini nanti diterjakan pergelom uh, kerjakan Ayo, aku, aku, sama, itu apa-apa sih ini? Ya, I love you. makan. tidak sudah paham semua? sudah. ini kita akhiri dengan membaca alamdalah bersama-sama. Al alamin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh the heat, whatever